Saya Amazon dikenal berbahaya karena salah satu alasannya adalah ikan piranha. Tapi ada juga ikan yang bisa kita pelihara dari sungai Amazon Pertama adalah Redtail Catfish Dia mencapai 1,5 meter untuk ukuran maksimalnya Jadi anda membutuhkan maksimum yang luas jika anda ingin memeliharanya. Dan juga ia memakan apa saja yang muat di mulutnya Kalau Ada ikan Manfish atau fish Dia bisa memakan pelet, selanggar kecil Atau filter rata-influxed kecil Lalu ada atau dia juga mencapai 3 meter, jadi anda membutuhkan akorin yang sangat luas juga, daya memakan ikan-ikanan dan lain-lain. Lalu ada ikan silver alwana, dia makan jangkrik atau serangga-serangga kecil atau cacing dan ikan-ikan kecil. Lalu ada ikan diskus, diskus ini memiliki banyak motif, dan juga ia memakan tanaman dan cacing-cacingan juga bisa. Dan beberapa pelet khusus untuk dia juga bisa. Terima kasih.